Selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, pagi, di channel selamat pagi, selamat Oke cuy, kita akan mereaksi lagu ya, ini lagu Pulang ya, judulnya Pulang, ini lagu dari Kei ya Tapi di aransemen menjadi versi rock gitu ya Dan eh, kenapa saya mau mereaksi ini, karena ini lagu dari Kei juga dan yang cover itu adalah Fancy Ruji cuy Fancy Ruji dia adalah uh, se -se salah satu penyanyi coveran dari Malaysia yang saya sangat-sangat sukai Nah, saya penasaran karena dia menyanyikan di persi ini tuh persirok, gitu ya, persirok. Dan di sini dia uh, featuring dengan ini, cuy, dengan Jack Heis. Uh, sama ini, siapa namanya? Amek Kid ya. Amek Jack Hayes dengan Amek Kid Jack Hayes ini kalau salah, cuy, kurang bisa benarkan, cuy, ya. Jack Heis, uh, featuring Fancy Ruji dengan Amek Kid ya. Amek Kid Sebenarnya video ini udah lama cuy ya, udah lama Tapi saya uh, di video kali ini tuh Saya kayak ini, penasaran aja gitu ya Akhir-akhir ini saya ingin mereaksi Apa yang saya sukai cuy Apa yang buat saya penasaran, itu yang saya reaksi cuy Dan ini yang sangat buat saya penasaran Karena saya suka banget dengan uh, Apa namanya, warna vokal dari Fancy Ruji cuy Oke, tanpa banyak cakap lagi cuy Saya penasaran banget ini <laughs> Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Aduh seperti biasa cuy, kalau musik itu kita harus benar-benar menggunakan uh, alat pendengar yang benar-benar giga cuy ya. Supaya uh, kita menikmati gitu ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Boom. Oke. Okay. Uh. Untuk... Ini awal-awalnya udah <laughs> ngegulang lagi, sih. Enak banget masuknya, sih. Enak banget, Cari untuk aku bawa untuk ke... ini nyari masuk, Sebentar ku uh. Cari untuk... dapat banget. <laughs> Saya dengar ada skrimo-skrimo gitu ya Keren uh. Itu baru permulaan kayak itu sih. Ini yang saya suka dari dia cuy Karena ini sebenarnya uh, Video klip yang ini mungkin dibuat oleh uh, Siapa namanya ini Jack Hayes ya Dan dia di sini kayak menampilkan klip yang masih sama gitu ya, yang sederhana gitu ya itu yang saya suka dari Daerah Daya ramanya, ini sederhana banget kan kalau dilihat ini. Uh oh, ini enak banget. Cari rezeki. koran dengar ada skrimo skrimonya gini ya lokasinya juga duh gue suka banget lokasinya cuy uh. Uh. Enak banget pedalnya sih Kita ulang situ sih Enak banget ya Double pedalnya sih Oh enak banget <tuh> Giar ku tambahkan yang buat saya ini cuy, saya banyak anu di cuy. yang buat saya penasaran itu suaranya dapat apa nggak dan di sini dapat banget gitu ya. apa ya kayak uh, oh kayak dia semua lagu kayaknya cocok deh cuy. Fancy Luigi cuy. Bahkan asik banget, musiknya enak banget sih. Biar ya, enak banget intronya di situ cuy. baru amat lah saya pos-pos kayak gini cuy. Enak banget aku dengerin ini. <tuh> semuanya keren banget sih ini ke? ini siapa ini? tunggu, tung, yang gitaris ini siapa cuy? kita ulang dulu ya pas masuk gitar itu saya harus kenal ini cuy ini nih si banget sih, oh my god, rensemennya Wuh <tik> <tik> Didapet banget gue Ini bukan skill atau gimana cuy, skillnya dia biasa aja, tapi harmonis banget cuy, harmonis kurang tahu tak Harmonis banget dapat banget dan lagunya cuy Gue kayak terharu gitu, keren banget sumpah Udah selesai? The scream. Wow. Man. Gue terperanjak dengan itu, gue terperanjak, gue kira udah habis gitu. Ternyata The scream. Skrimonya ternyata di awal tadi, ini dia. <laughs> jadi begini <sukur> keren banget keren yang sumpah <laughs> itu botol oktav tadi cuy yang scream ini tuh ya ya terus ya main gitar kayaknya itu cuy apa siapa namanya tadi nih Amen kit ya kalau nggak salah ya di sini ada nunggu tapi nggak ada gitarisnya cuy wah gila sih keren banget ini lagu cuy oke cuy ya kita sudah berlebihan banget ya di video kali ini cuy saya berlebihan karena Ah, gila banget semennya cuy. Kurang kalau dengar video ini tuh harus menggunakan headphone yang bagus, sih. Maksudnya headphone yang benar-benar bass bagus, gitu ya. eh uh, Pokoknya kualitasnya bagus, gitu ya. Wah, gue kayak ikutan goyang, gitu ya. Kesandainya, ini tadi apa namanya posisinya berdiri. Gua udah <gila>, gila, keren banget ini. <gila> Awalnya tuh saya penasaran dengan eh, Vanjiruji. Yuk. Uh, bisa nggak menyanyikan persirok dan ternyata gila gila semuanya dapet banget cuy arrangementnya dapet screamnya oh my god posisinya oh buat gitu itu kayak wow gitu ya gua tadi kaget tiba-tiba ada di situ ya awalnya saya dengar ada scream scream gitu wah, wah. saya pikir itu ya tambahan-tambahan vokal aja gitu ya dan Baru tahu, cuy, ternyata... eh, uh, apa namanya nih? Jack Hands itu adalah yang scream tadi, cuy. Yang scream tadi, cuy, ya, saya kira itu yang gitar gitu ya, karena di- di awal video tadi kan gitar pertama. Jadi, saya pikir itu, cuy, keren-keren banget sih. Gila, anu, maksudnya, maksud saya sih... eh. Uh... Awal mula saya mengenal musik juga itu saya sangat men apa, menyukai musik-musik macam ini cuy, rock-rock seperti ini cuy, yang apa ya kayak nggak banyak skillnya gitu, nggak terlalu banyak skill, tapi lebih ke ini cuy, lebih kompak gitu, ya apa namanya, uh, arrangementnya itu kayak gimana ya, apa ya, pokoknya buat kita itu angku kayak gini, tunggu-tunggu kayak gini cuy, bukan rock murni ya, bukan rock murni ini ya. keren banget sih, keren banget sih ya, aduh. <laughs> Oke, sekali lagi terima kasih buat yang request ini cuy dan kurang terbaik lagi ya memberikan saya penyemangat gitu. Penyemangat lagi cuy, kayak imun bertambah gitu Dan terima kasih buat korea yang selalu support NDTK ya, channel ini dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Saya Andy pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.